Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengganti font keren di HP Xiaomi di luar font yang sudah disediakan di HP Xiaomi-nya dan untuk font ini tembus sampai ke sistem bahkan ketika kita buka aplikasi WhatsApp untuk fontnya pun bisa berganti oh wow, keren sekali ya dan di sini untuk jenis font yang bisa kita gunakan banyak sekali ya wah ini dia kalian bisa melihatnya untuk pilihannya ini berbagai macam font yang keren dan semuanya ini gratis tanpa ada bayar. Oke untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Silahkan kalian simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke untuk mengganti font di luar yang sudah disediakan oleh Xiaomi di sini kita menggunakan aplikasi yaitu aplikasi Z Phone 3. Ya sebelumnya saya sudah membuat tutorial untuk HP Oppo ya. Sekarang kita buka saja untuk aplikasi Z Phone 3. Berikutnya di sini disediakan berbagai macam font dari berbagai macam situs dan saya lebih menyukai dari Davon ya. Ini menyediakan berbagai macam font yang keren dan semuanya ini gratis. Wow keren keren teman teman ya. Di sini dari satu hingga ribuan. Nah salah satu font saya pilih Estin Script. Kemudian kita download di sini. Ya karena gratis ada iklan ya kita lewati. Kemudian setelah di download kita klik di bagian arah panah yang ke bawah ini. Nah, berikutnya kita pilih lokal, kemudian pilih apply. Nah, di sini ada tiga metode yang digunakan untuk menerapkan font. Tinggal kita pilih mana saja yang cocok ya. Misalnya, metode pertama via font, kita pilih, kemudian get start. Setelah itu, kita simpan untuk filenya di folder MIUI, izinkan, kembali lagi ke font, lalu change font. Kalau misalnya tidak kita temukan untuk font yang telah tadi kita download, berarti kita harus menggunakan cara yang lain kita pilih lagi apply nah sekarang kita gunakan cara yang kedua yaitu via MTZ kita pilih di sini apply kemudian ya berhasil diterapkan kemudian untuk menerapkan font ke sistem tinggal kita restart ulang untuk hp nya ya tunggu hingga sampai menyala kembali oke untuk hp sudah hidup Kemudian kita periksa untuk fontnya, apakah berhasil diganti. Ya, untuk font pada ikon aplikasi sudah berubah ya, bisa kalian lihat. Begitupun untuk sistem, di pengaturan sudah berubah. Dan untuk di WhatsApp pun kita lihat, ya fontnya sudah berubah. Wow, keren sekali ya. Dan oke, itu dia cara mudah untuk mengganti font di HP Xiaomi dengan font yang lebih keren. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.